Gak, ada kan? Pasti ada yang pasti ada yang enggak suka kan? Pasti kan. Nah, coba. Cili. Cabe. Kamu mau cili. makan kalau cabe doang ya semua orang enggak akan cili. suka toh? Ya enggak. Ada yang makan cabe mentah-mentah. Enggak. Enggak, makanya makanannya, nama makanannya. Kalau cabenya jelas orang enggak suka. cili Chili oh. sauce. Chili sauce. Oke, okay. chili sauce. Saus cabe. Oke, okay. apalagi lagi? Enggak apa-apa, lanjut. Ini cuma mengasah vocabulary ya. Saus oke, okay. chili sauce itu artinya uh, saus. Ini apa? Chili sauce ini maksudnya apa? Kamu pengen bilang apa? Sambal, sambal. Oh, kalau sambal, sambal aja ya, bukan chili sauce. Chili sauce, chili sauce itu saus itu loh, saus yang buat oh. makan bakso itu loh ya. Kalau sambal, bahasa Inggrisnya juga sambal ya. Karena itu oh, iya. hidangan khas Indonesia, khas Indonesia ya. Sambal rendang itu bahasa Inggrisnya kayak gini juga. Nah, kalau chili sauce itu saus itu ya yang buat makan bakso buat makan mie ayam itu ya coba lagi yuk nggak apa-apa ini latih latihan ini vocabulary kosakata ayo yang gini loh yang kamu dimasakin sama ibumu tapi kamu nggak sering makannya dikit atau nggak nggak dimakan itu kan ada pasti I don't like ikan asap ikan asap oke okay. I don't like bahasa Inggrisnya adalah Smoke fish, nah, smoke fish. Nah, smoke terus, fish. Ya. Nah, smoke itu dari kata ah Asap. Jadi smoke fish itu ikan yang di ikan yang diasapin. Diasapin. Ya, ya. nah, smoke fish. Ada satu lagi mungkin? Mm, I don't like. I don't like. ayam geprek Ayam geprek Oke okay. berarti kalau dalam bahasa Inggrisnya, berarti eh. ayam geprek gitu aja nggak apa-apa karena ini hidangan khas, khas, khas Indonesia, Indonesia. kalau di bahasa Inggris kan sebenarnya ada sih kayak gini misalkan smash chicken smash boleh. chicken nah, Smash Chicken tuh mirip lah smash tuh artinya kayak geprek gitu ya nah oke okay. uh, oke okay. nah sekarang Mas Bakti tanya ya uh, balik lagi nggak apa-apa. ini latihan ngomong ya Uh, why ya? Sekarang tadi pertanyaannya Mas Bakli, nanti why do you like? Why do you like fried chicken? Hmm? Eh, sorry, hmm. fried rice. Nah, why do you like fried rice? Tadi ada what artinya apa? What? Ah, apa nah, kalau why? Apa why itu? Kenapa? Nah Kenapa kamu suka nasi goreng? Nah, coba jelaskan. Why do you like? Fried chicken, as eh, fried rice. Kenapa? Coba. Alasannya kenapa? Enggak apa-apa. Misalkan itu apa? Uh, saya suka karena apa? Karena apa? Karena kenyang, bikin kenyang atau apa kan boleh? Iya, Mister. Coba. Coba pelan-pelan aja. Nanti dibantu Inggrisnya. Because. Good because fried rice. Fried rice, oke. Okay. because fried rice is my favorite food okay good because fried rice is my favorite food okay man then ya yeah. why do you like meatball meatball ya yeah. why do you like meatball kenapa kamu suka bakso misalkan al, karena um, saya karena saya suka misalnya contoh ya karena saya suka daging sapi Mas berartikti itu kan bisa atau apa gitu Bu saya coba ya because basso is feeling maksudnya apa bakso is feeling eh because because are feeling maksudnya apa B karena perasaan saya perasaan kita gitu kamu pengen ngomong feeling itu maksudnya apa um, karena bakso mengenyangkan jauh banget feeling feeling itu perasaan kenyang itu kenyang itu full ya Oke kamu mungkin tadi mau ngomong karena saya suka rasanya gitu ya Iya Iya ya karena nggak mungkin kalau kamu ini bilang apa uh, feeling jatuhnya kenyang itu jauh ya jadi uh, Feeling itu artinya perasaan ya, perasaan sedih senang ya sedih senang marah cemberut cem, apa cemberut dan sebagainya itu vi fee, feeling, ya. feeling. Kalau perasa itu bahasa Inggrisnya taste taste rasa rasa yang ini ya rasa yang di mulut ya maksudnya kayak kayak kayak asin manis apa gurih pedas dan sebagainya itu bahasa Inggrisnya taste. Yes. So, coba di, diulangi taste taste taste taste no, bukan taste taste taste nah taste gitu ya berarti kalau saya suka rasanya berarti I like I like the, the taste saya suka saya suka rasanya rasanya nah, gitu ya inget ya bukan feeling ya feeling itu perasaan jadi kalau ada yang apa ada teman kamu atau saudara kamu bahkan mungkin keluarga kamu rasanya itu apa feeling itu salah ya itu feeling itu per perasaan okay. uh, saya tanya ini ya Didi nanti ke Didi lagi ya saya ke Fatan halo Fatan halo Fatan halo olah kumotalah ponsel oke okay, Fatan mungkin masih ini ya oke okay, Fatan mungkin masih ini oke okay, Fatan nanti kalau ini uh, bilang ya kalau ya. Apa? Oh, sudah <laughs> Halo Fatan, sehat? Halo Sehat, sehat Fatan? Hah? Sehat, Fatan sehat? Sehat Oke, sehat ya Fatan udah ini bisa diajak ngomong nggak? Sudah Sudah ya, oke Fatan, nah kita lagi ngomongin makanan nih Fatan ya nah, Coba Mas Bakti tanya ya Coba Fatan bisa jawab nggak? Pelan-pelan aja, Gak usah takut salah ya What kind of food do you like? Artinya apa nih? What kind of food do you like? I am like, oke, okay. oke, okay, I like, kita aja, jangan I am, I like, I like fish, oke, okay, fish, fishnya di apa ini? Ikan goreng, oke, okay, berarti bahasa Inggrisnya apa? Ikan goreng? Fried fish, good, fried fish, ya, yeah, fried fish, ya, yeah. berarti fried ini artinya kok? Goreng, ya, fried fish. Oke, okay, apa lagi, Pak Tert? Um, bakar. Saya hmm. juga suka ikan bakar sih. Ikan bakar, oke. Okay, berarti ada fried fish sama ada grill? Ikan bakar. Grill fish. Nah. Oh, grill fish. Bakar, bakar itu bakar grill seger ya. Nah, grill. Sering, sering ini kan, sering. Ini lihat tulisan namanya grill chicken atau grill apa gitu kan ya? patan ya iya. grill itu artinya apa? Bakar, Bakar. Ya. Oh. grill itu artinya dibakar ya? Oke, coba apalagi yo? Gak apa-apa ini latihan apa? di? masa masa makanan yang enggak suka enggak tahu? Makanan yang ini kok gak suka. Ah, enggak suka? Enggak, bukan masakan yang kamu suka, masa enggak tahu gitu loh? Kan kamu biasanya minta ke orang tua atau apa gitu. Oh iya, apa, itu udang. Udang, apa itu udang? Nah, coba, nih ada bagus nih, ini Fatan contohnya. Ada udang. Ya. Udangnya diapain, Fatan? Masa udang, -udang mentah? <laughs> Makanya udangnya diapain? Udang goreng. Goreng, oke berarti. Goreng tadi apa? Hah? Goreng. Nah, fried, bukan fresh ya, Fried. Fried. Shrimp. Nah, shrimp, udang itu bahasa Inggrisnya. Udang, shrimp ya. Udang itu bahasa Inggrisnya shrimp. Ya. Nanti kalau udangnya gede itu beda lagi. Nah kalau udangnya gede itu bilangnya lob. Lobster. Lobster itu yang gede banget itu ya. Mungkin teman-teman. Ya, ya. Nah didik sama, sama mungkin pernah makan ya. Yang gede itu namanya lob. Lobster. lobster. Nanti ada juga craw, crawfish. Crawfish itu lobster kayak lobster tapi dia jenisnya beda. Dia agak agak apa? agak agak kurus gitu ya. Kalau lobster kan dia gede banget tuh. Ya kan? Gede banget kan kalau lobster. Kalau crawfish itu dia agak kurus. Jadi mirip kepiting. Jadi kayak kayak udang tapi bentuknya itu mirip kepiting. Maksudnya uh, kurus gitu badannya. Nah, kalau udang biasa yang kecil-kecil tuh bahasa Inggrisnya apa? Ini coba. Tadi bacanya gimana? Shrimp. Shrimp ya. Yeah, good. Shrimp. Jadi kalau shrimp. udang udang goreng bahasa Inggrisnya fried fried, fried shrimp. shrimp. Kalau udang rebus. Nah, ada kan uh, yang suka udang rebus? Oh, ya yang ada. ada yang kayak tidak ada rasanya. Ya, yang udang rebus tapi nanti ma makannya itu dicolokin gitu ya, dicolokin ke ya, saus di gitu. Dan, nah. Oh, kalau, saya masih dimakan ya. Sir. <laughs> kalau kalau makan udang itu kepalanya ini dulu ya. Kepala sama ekornya tuh di apa? Dipotong di dulu ya. Kalau enggak nanti ini apa? Uh, enggak enak rasanya. Udah. Yang, yang membuat rasanya nggak enak mungkin Fatan sama ini Didi itu karena kalian mungkin makan bagian kepalanya itu emang nggak enak ya karena itu pahit makanya di ini dulu apalagi kalau ikannya kalau udangnya dire, direbus. Nah, bahasa Inggrisnya adalah rebus itu bo boiled nah, boiled. Berarti kalau ikan rebus berarti bagaimana ikan rebus? Boiled fish. Nah boiled fish kalau ayam rebus Boiled chicken. Nah, chicken. Boiled chicken. Kalau ayam goreng? Fried chicken. Nah, chicken. good. Kayak gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya rebus itu bo? Boiled. Meal. Nah, sekarang kalau udang bakar gimana? Grilled fish. Eh. Nah, udang bakar? Udang. Grilled Nah, good. Jadi sekarang kalian paham ya. Ada fried ada grill, ada boil. Boil. Tadi ada satu lagi itu yang disebutkan sama ini tadi yaitu smoke. Nah, kalau smoke itu artinya di, di aspin, ya, smoke dari kata smoke ya. smoke fish artinya ikan A eh, ikan asap, ikan asap gitu ya. Perhatikan ya adik ya, ada fried itu artinya go goreng. goreng. Grill itu artinya asap. Eh, apa tadi? Bakar, Bakar ya. Boil artinya apa? Rebus. Good. Smoke? Asap. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau kalian diajakin orang tua kalian makan di mana gitu, tulis menunya pakai bahasa Inggris. Kalau ada grill berarti dia bakar. Jadi boleh dipesan. Kalau nggak suka ya jangan dipesan, gitu ya. Oke kayak gitu ya. Nah sekarang uh, saya tanya lagi ke Fatan ya gantian. Tadi sudah uh, Didik sudah. Oke, okay. sekarang gini pertanyaannya, Patan. What kind of food don't you like? Artinya apa dulu nih pertanyaannya? What kind of food don't you like? Apa apa yang makanan yang kamu tidak ya, suka. Nah, makanan seperti apa atau makanan jenis apa yang kamu tidak suka. Tidak suka, oke. Okay. Apa nih? Masa, masa suka semua, eh? nggak, nggak mungkin, toh. pasti ada yang nggak suka. Suka misalkan makanan, makanan makan sir. tapi kan masa kamu di apa dibuatin ini dimakan semua kan nggak pasti ada yang nggak suka toh tadi ya. kalau kalau apa kalau Didi itu yang ani apa yang pedas pedas yang kayak ini ya kayak sambel Didi makan sir. nah keren berarti kamu ya <laughs> coba yang kamu nggak suka nih satu aja kalau kalau misalkan susah satu aja yang oh. kalau misalkan orang tuamu masak nih misalkan ibu masak terus kamu nggak nggak dihabisin atau nggak dimakan gitu apa aku sih yang tidak suka itu kacang-kacang Oke okay. apa kacangnya itu dia apa kok kacang ini su suka tapi kok kacang lain Nuh no. kacang lain kacang lain tuh kacang goreng biasa kacang-kacang ku kacang kulit ya. Oke okay. berarti kacang kulitnya goreng ya Iya. Oke okay, berarti fried Fried peanut, artinya apa? Kacang goreng. Nah, Dan kacang goreng. goreng. Peanut, ya. peanuts itu artinya ka? kacang kacang, kacang tanah. Ya. Kacang tanah, ya. Peanut itu kacang kacang Anak. tanah. Nanti soalnya ada banyak. Ada pi. Pi itu kacang polong itu biasa itu, ya. Hmm. Ya, kacang polong. Terus kemudian ada, ada ini, ada bin. Nah, bin ini sama. Ini kayak sebangsa, sebangsa buncis, gitu ya. Bin, ya itu nah kayak gitu ya nah nanti kita belajar ini ya tapi sebentar mas bakri tanya dulu nah nah oke okay, pertanyaan selanjutnya adalah nah ini ke didik dulu ya nanti Fatan gantian ya do you like food with nah, oke okay, saya tanya didik coba do you like food with vegetable apa mister do you like, like. Food with vegetable, kira-kira artinya apa ya? Patan mungkin bisa bantu. Do you like food with vegetable? Artinya apa? Apakah apa? kamu Apakah suka kamu makanan suka. dengan sayuran? kamu suka makanan dengan sayuran, gitu. Maksudnya, kalau kalian dikasih makanan yang ada sayurannya itu kalian suka apa tidak? Nah, coba Didi. Jawabnya gimana? I like. Yes I yes I like, I like. Uh, the yes nya ya Yes I I like kalau uh. Pat, makan gimana hmm. Yes I like Oke, okay, yes you like as well oke okay, nah oke okay, berarti ini ya lanjut lagi nih pertanyaannya oke okay. what kind of vegetable do you like artinya apa nih what kind of vegetable do you like nah didik dulu. Nah, coba, buah-buahan yang Didi suka apa? Sayuran, sir. sayuran. Oh ya, sayuran. Sorry. Mas Bakti, ini apa? Baca sambil baca. Oke, okay. uh, Didi. Apa, mister? What oh. kind of vegetable do you like? Tuh, lihat pertanyaannya tuh. Apa yang kamu suka? Ya, sayuran apa yang kamu surah? Suka. Coba, disebutkan yuk. I like bagus. I... Bagus. I like, bagus, I like hmm. Masa, kamu sering makan sayuran kan? Ini kan? I like vegetable Ya, vegetable apa gitu loh Misalkan saya suka terong, saya suka ini, suka ini kan bisa toh Bayam. I like Apcai vegetables Apa? I like <laughs> capcai capcai cap, cap itu menunya makanannya buahnya air capcai oh capcai oh ice capcai oke okay, oke okay. oke okay, good ya capcai itu ya oke okay. itu tanaman dari ini ya tanaman dari apa tanaman dari tiongkok boleh selanjutnya mm, i like oh kalau bahasa inggrisnya di lanjut aja lanjut aja I like mm. I like spinach spinach okay you like spinach okay next spinach what is spinach what is spinach I am I am okay next Emm, sayur enggak? Sayur lo deh, saya -sa itu lo deh. Itu kan masakan ya? Sayurnya, sayur ini, sayur apa? Ba Bahan-bahannya, sayurnya. Kalau lodeh itu kan oh. jadi makanan kan? Iya, apa? Misalkan saya suka terong, atau saya suka rebung, atau apa gitu? Kan bisa toh. eh, suka... suka tomat. Misalkan, mm. nah coba sosin apa what sosin so what is sosin hmm sukanya tomat tomat tomat tomato oke okay. tomato coba I like I like tome. I like tomat tomato tomato oke okay. lanjut lanjut Coba satu lagi. Masa nama ini apa? Nama hidangan ini? Oh ya ini, ini ini Inggris ya, sorry. Kalau Amerika kalau kalau Inggris pakai T-nya ada dua ya. Kalau Amerika T-nya satu. Oke terus? Potato. Potato. Apa itu potato? Kentang. Oke, okay, not potato tapi potato. Potato. Potato. Nah jadi ininya itu dibaca e ya. Potato. Ya. Potato. Ya bukan kota oke okay. nah sekarang nanti balik lagi ke ini balik lagi ke Didi sekarang Fatan what kind of vegetable do you like I like I like tomato tomato oke okay. wortel wortel what is wortel in English coba depannya C coba apa C O C E. Boleh bantu enggak? Oke, okay, Didi mau bantu nih dibantu Didi apa? Carrot. Carrot, carrot. carrot. Ya. carrot. Not kerot, tapi carrot. Ya. Carrot. Coba, coba Patan. Carrot. Carrot. Nah, Didi. Carrot. Oke, okay, bu, oke okay, good ya. Bukan kerot ya. Enggak pakai o carrot. tapi pakai e. Terus apa lagi Patan? Next. Tomato. Tomato, carrot. and kangkung kangkung what is kangkung kangkung ya kangkung kangkung in Inggris ya we call it water water spinach water spinach jadi dia kangkung itu kalau dalam bahasa Inggris itu masuk tumbuhan yang ya dikategorikan sebagai uh, ini apa bayam jadi dia itu mirip bayam makanya dibilangnya water Water spinach nice. atau bayam air gitu ya. Oke lanjut lagi Fatan satu lagi. Em, um, empa um, masa nggak masa ini, kak katanya makan semua, kamu katanya ini dimakan semua, lho kok ini nggak bisa? Kayaknya suka tuh. Apa? Apa ya? Masa kak kata, katanya tadi kamu makanan makan semua, terus kok malah bingung ditanyain sukanya apa sukanya itu apa apa berarti kalau makan saya tuh kamu nggak tahu namanya apa gitu ya langsung dimakan aja gitu ya <laughs> coba kira-kira ada kayak ada tahu ini enggak tahu ini enggak tahu ya, pumpkin apa Oke okay, good Pam, pumpkin bagus pumpkin nah pumpkin ke, pumpkin ya itu artinya Pemkin. lah what Fata? apa apa Oke, okay. okay, pumpkin, pumpkin kayak gini ya. Pumpkin. pumpkin. Ya, kalau pam doang nanti jatuhnya bukan, bukan ini. Beda lagi artinya. Bahasa Inggrisnya okay. pam, pump. pumpkin. Labu kan? Iya. Yeah. Yeah. Labu itu bahasa Inggrisnya pam, pump. pumpkin. Uh, kalau di Amerika pumpkin ini itu selain dijadikan sayur, juga dijadikan ini juga. Apa dijadikan bahan mainan juga. Ya, kalau huh? Halloween. Ya, kalau oh, iya kalau iya, iya, Halloween iya. kalau Halloween tuh gambarnya itu Masih ada apa ada kostum labu nah. ya Diga, digasih muka muka ini ya muka dikasih mata dikasih ini ya Dijadikan mainan juga makanya pumpkin ini salah satu apa uh, sayuran favoritnya orang Amerika pumpkin apa tadi artinya La. labu. labu nah oke okay ya nah oke okay, good nah sekarang sama seperti tadi tapi pertanyaannya nggak beda nah, coba ya buah-buahan kah what kind of vegetable don't oh. you like nah ini ya coba sekarang dari Didi dulu what kind of vegetable don't you like like I don't like masa I like ini kan ini I, don't I don't like I don't like yang saya tidak suka apa masa masa kamu sayuran sema semua makan biasanya tetap nggak ada yang suka ya mm. pasti satu atau dua nggak ada yang suka toh mas bakti pun ada yang nggak suka S water spinach oke okay, water spinach why do you hate do you uh, you don't like water spinach kenapa nggak suka hmm Because... okay. kan harus pakai bahasa Inggris, Mister. Ya, pelan-pelan. Because nanti dibantu bek pick yes, eh, uh, mm, rasanya tidak enak. Berarti, ber berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? Bec rasanya because, ya, Be sorry it doesn't it doesn't taste eh nah bagus it taste. doesn't ya, doesn't, good. Te, doesn't taste it, taste good. Ya. It's good sorry ya salah ketik it doesn't taste taste good, good karena rasanya tidak tidak enak nah, bagus itu ]nya. good itu bukannya bagus ya mister kan ada dasarnya jadi masih inget kan kalau ini singkatan dari does does yes. not Does not apa? Ada ada notnya itu maknanya berarti positif atau negatif? Udah lupa ya? Baru aja berapa minggu yang lalu? Ini lo ada not not itu artinya apa? Tidak, tidak t suka. Bukan tidak suka? Oh, ya, tidak. Tidak. Berarti kalau gini nih ada kalimat saya ganteng sama saya tidak ganteng beda nggak? Beda. Kalau tidak berarti positif atau negatif? Negatif. Posit, eh, kamu, positif, kamu paham positif soal negatif enggak Kalau negatif itu maksudnya berarti bu buruk negatif. Buruk ya. buruk. Kalau positif itu bah baik. Nah, negatif itu tidak ya. Tidak kan. baik. Eh nah, okay. berarti kalau not itu berarti nega negatif. Negatif. Ya. It doesn't taste good artinya apa? Doesn't taste good. Udah lupa ya baru aja kemarin. Rasanya hmm. tidak. tidak tidak enak berarti enak. Didariknya. Kalau rasanya enak bahasa Inggrisnya gini. Because, because it is good. Taste good. Nah, sorry ketik. Taste good, kayak gini kan? Nah, oke, okay, berarti kena, kena kak, apa? Karena dia it dan dia kalimat apa ini? Masih ingat kalimat nominal verbal? Iya, verbal atau nominal? Berarti Ingat, ada yang ingat enggak? Yang verbal itu yang pakai kata kerja, eh, kata kerja ya, kerja. Kalau yang nominal, yang apa? Enggak ada kata kerja, tapi pinjam, pinjam. Tobi ada, tubinya enggak ada, mana tubinya? Kalau ada, enggak ada. Ini tubinya enggak ada. ada. Tobi itu apa Raim. aja sih? TV itu apa aja? Ada. A, ada is ada m ada, ada ar, r ada was ada Us. ada were ada itu enggak di sini enggak berarti ini kalimat verbal atau nominal nominal aduh kalimat nominal oh, itu verbal. yang pakai yang pakai tubi ini ada tubinya nggak nggak nggak ada berarti kalimat verbal atau nominal verbal nah kalau pakai verbal itu pakainya ya antara dosen sama apa kalau menggunakan negatif itu antara dasen sama, like. sama don't ya. Contohnya yang pertanyaan itu loh soal itu loh I don't I don't, I don't like bla bla bla. I don't like berarti saya tidak uh. saya tidak suka. Misalkan I don't like chili misalkan. Saya tidak suka cabe cabai. Yeah, I don't like chili. Perhatikan. Like itu dia kata ker kata yeah. kerja makanya enggak nggak bukan I, I am not like chili tidak tapi I don't I don't, don't like yeah. karena kalimat ini kalimat for, verbal so, tapi uh, tapi kalau kayak gini I am katakanlah I am hungry artinya apa Saya lapar Saya lapar berarti kalau saya tidak lapar bagaimana Ayo Fatan boleh bantu ya? Kalau saya tidak lapar gimana? Apakah I don't angry atau I don't hungry? I am not. Ah, I am not hung. I hung am not hungry. Nah, I am not. I am not hungry. Kenapa? Karena yang atas. Kenapa yang satunya pakai not, satunya pakai don? Karena yang ini kalimat ver uh, verbal. Yang ver ini, yang bawah ini kalimat nomi. Nominal. nominal. Masih inget kan? Fatan masih inget kan ya? Halo Fatan? Oh, katik ya, Fatan ini ya. Mungkin lagi sedang sholat atau gimana. Oke. Nah jadi gini ya maksudnya. Ingat baik-baik ya Didi sama oh. Fatan. Oh iya Fatan. Fatan masih ingat kan kalimat verbal sama nominal Fatan? Masih dong. Masih kan? Good. Bagus. pintar ya. Nah jadi kalimat verbal itu yang menggunakan kata ker. Tata Tata kerja iya. kalau pengen jadikan negatif jangan pakai not ya pakainya don atau da doesn nah kenapa ini doesn bukan don karena subjeknya adalah it, it. Nah, coba mas bakti ulang lagi ya contoh nih ada subjek itu ada apa ada i, I you uh, the we she i, he, i, it nah. it kalau i berarti I, um, I don't, ini no. yang yang don't tadi ya, yang um, yang don't tadi ya, you, don't. you don't juga, bagus, D, apa Fatan boleh ikut, They. don't juga, ini untuk tidak ya, untuk tidak, tidak, tidak kalimat ver, verbal, uh. ini tidak untuk kalimat verbal, Yuk. we, apa berarti, saya, tid kita tidak suka, jadi apa, we, we doesn't like atau we don't like we don't like nah we don't like bagus we don't we, we don't like. Uh, yes. nah kalau dia dia dia perempuan tidak suka nasi goreng misalkan gimana si don atau she doesn't she don't she doesn't she doesn't she nah, doesn't she doesn't Ingat ya ini paten inget ya sama lo, Didi sama Fatan bareng lo, belajarnya lo, ya. Sidah, does, si ya. sama Hi juga Hi, Hi Dason juga, It juga she, It. Ini It, Sidason. Nah, It Dason juga tuh. Nah, ingat ya, ini ya, uh, Fatan ya, Fatan, diingat-ingat pelajaran yang dulu-dulu Fatan, ya, Fatan. Eh sorry Fatan kok lagi Fatan. Didi, Didi, diingat-ingat pelajaran yang dulu-dulu ya. Didi, yeah. didi itu kamu improve sekarang, tapi kadang itu berapa pertemuan tuh lupa lagi gitu ya. Maksudnya ingat ya kalau kalimat dalam bahasa Inggris itu adalah kalimat verbal sama nomi nominal, Nomini. Nah, tadi kamu bilang lu uh, Mas Bakti good itu bukannya enak ya. Memang enak tapi karena ada notnya jadi tidak tidak enak gitu loh. Not itu berubah menjadi nega negatif. Nah, contoh tadi ya, saya ganteng. Kemudian saya tidak ganteng. Beda enggak? beda beda kalau tidak ganteng karena ada tidaknya berarti dia nega -negatif. negatif jadi kalimat negatif itu ya kayak saya tidak makan saya tidak mau sekolah saya tidak apa tidak apa tidak lapar dan seterusnya itu kalimat nega negatif nah. bisa dipahami bisa, bisa ya diingat baik-baik ya Didi ya oke lanjut ya nah sekarang nih uh, oke okay. uh, I ask one more to Fatan. Fatan, what kind of vegetable don't you like? What kind of vegetable don't, don't you like? Hmm. Ayo, banyak. Apa, ayo? Yang nggak suka? Pastilah. Masak suka semua. Keren kalau suka semua. Keren kalau suka semua. Kalau misalkan nih, kamu dimasakin ibu atau ibu, apa mama atau ibu ya atau saudara deh yang kamu nggak dimakan gitu apa tidak sudah aku sih apa tidak sudah aku apa tidak sudah aku oh iya sih oke oke apa coba yang nggak suka sayuran apa kan Mas Bakti apa Mas Bakti itu walaupun ini apa suka suka makan tapi ada yang nggak suka loh. masa kamu suka semua coba deh satu aja satu aja Nini, eh, uh, do you like? kamu uh, suka ini nggak? kamu suka ini gak? Uh, su suka ini gak? Apa? cili itu? Apa suka? Suka juga. Oke, okay, berarti suka pedas <tuk> ya? Kamu suka ya? buatan? Oke, okay. terus uh, ini nih, ini nih ya? Coba ini apa? Pasti bawang. Masa bawang ini? Oh, eh. kamu yang nggak suka? Kamu yang nggak suka bawang? Apa Nah ini coba perhatikan. Nah ini ada kata bang, bambu. Ya bambu kemudian sud. bambu tuh apa? Bambu ya bambu ya, bambu pohon bambu ya. Kemudian ada sut, bambu sut, Kira-kira artinya apa? Ada yang tahu nggak? Potongan. Bambu potongan, bang, potongan bambu. Potongan bambu itu apa? Yang bambu yang bisa dimakan tuh apa? Ada yang tahu nggak, Didi? Biasanya orang Jawa tahu. tahu. Apa misalnya? Tau, tahu ini enggak? Rebung. Rebung tahu? Enggak ada yang tahu? Tahu rebung enggak? Enggak ada yang tahu ya? Rebung. oh ya Oh iya, oh, iya. <laughs> ibu wajar ibu, ibu. ya. Rebung ya, rebung itu bahasa Inggrisnya bambu, bambu suit. Artinya, kalau bahasa Inggris itu potongan, bang. Potongan bambu. Tapi, ya bukan potongan bambu yang asal ya, yang keras itu enggak. Kalau makan yang itu ya ya itu bukan makanan itu bambusut itu potongan bambu yang masih masih muda itu bisa di bisa dimakan Sumpu sayur ya nah nah kamu pernah makan ini enggak, Didi sama Watan. pernah makan ini Enggak. Mm. Enggak pernah nggak oh, pernah nggak pernah nggak pernah juga nah ini biasanya identik dengan makanan orang orang Jawa ya orang Jawa itu biasanya makan nyerbuk kalau ada yang suka Halo, pernah, makan pernah makan lumpia pernah makan lumpia lumpia Semarang iya. pernah ke Jawa enggak pernah ke Jawa enggak belum enggak. pernah ya udah pernah nah lumpia itu dalamnya adalah re, rebung dalamnya oh, suka ini rebung. mister suka lumpia. Nah, lumpia jadi suka lumpia berarti lumpia. pernah lumpia. makan rebung dong berarti yaitu iya. di dalam di dalam lumpia itu re-rebung oh, itu rebung Nah itu rebung bahasa Inggrisnya adalah bambu-bambu sud ya artinya potongan bambu potongan bambu. bambu nah ini kalau orang bule nggak akan tahu ya orang Indonesia yang tahu ya uh, Oke okay, ya itu ya Nah berarti kalau Fatan enggak ada yang enggak suka ya keren ya berarti ya lanjutkan ya mau buka terhubung uh, uh, ya. atau yang, yang suka sayur rubung. apa terbuka suka karena belum pernah karena belum pernah aja mungkin kalau oh, udah mungkin pernah. Pernah, oh, tapi... pernah Oh pernah ya terus tapi gimana kata ya Nah, Oke okay ya memang rebung itu kalau masaknya nggak benar, rasanya itu ini amis ya. kalau masaknya nggak benar, ya, rasanya amis, itu ya. amis ya. Nah, rasanya amis biasanya ya karena rebung itu kalau dia habis dipotong itu langsung di langsung dimasak kalau tidak itu rasanya cepet amis nah biasanya orang nggak suka berarti Fatan kalau saya tidak suka rebung bahasa Inggrisnya bagaimana I I don't like Bambusut. I nah, don't like bambusut. Oke, okay, good. I don't like bambusut. Nah, coba. Why do you, Why don't you like bambusut? Kenapa kamu tidak suka bambusut? Coba dijawab, kata. Because karena. Because. Coba, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti Mas Bakli bantu ya. Because Because too sweet. Oke, okay, bagus. Because, berarti, jawabannya gini, patan, ya kaos berarti jawabnya gini patah ya bumpy it is too too sweet nah it is too too sweet atau disingkat kayak gini nih it's too is too sweet terlalu mah terlalu manis nah patan patah bener ya patan bener karena bumbu rebung itu kalau bumbunya manis dia itu langsung rasanya manis jadi mirip mirip apa ya mirip sayur yang kalau Sensitif sama bumbu, jadi kalau terlalu banyak gulanya, ya dia manis. Kalau terlalu asin, ya dia jat jatuhnya asin. Gitu ya. Bagus ya? Nah, jadi ini ya alasannya. Ya, nah sekarang adik-adik, ini tinggal, ini tiga belum lagi. Kita coba baca ya. Nah, sebelumnya, kita ini dulu ya, tebak-tebakan sayur dulu ya. Nah, coba nih, Mas Bakti, ada gambar sayur nih. Kira-kira kita tebak ya? Oke, ada yang bisa coba? dari siapapun ya, nggak harus gak harus urut siapapun. yang mana mister yang manapun yang manapun mana. Mana pilih aja yang saya tahu yang itu Mas bakti saya tahu yang itu gitu. coba Om um, yang paling atas ter. yang paling atas yang mana kanan kiri-kanan yang gini dua-duanya dua-duanya Oke okay. what is this this tomato. is kita, bilangnya this is this is tomato Oke okay, Gusto Tomato. Saya ya. tahu yang tomato. tengah Oke, bentar ya. Watan ya, uh, Didi ya, bentar ya. Oke, nyuruh mas Bakti ya. Ini bukan tomato, tapi tomato. Tomato. Bukan, tomato bukan tomato, tapi to tomato. Coba ulang ya, tomato. Tomato, nah, good bukan, ikan ya, bukan tomato, tapi to tomato. Yeah. Oke, okay, good ya. Terus kemudian uh, gantian aja biar nggak barengan deh. Uh, Didi, mana yang tengah atas? Tengah atas yang ini. Iya. Oke, okay, what is this? Jamur. Oke. Okay, mushroom. Oke, okay, coba bilangnya. This is. This is mushroom. Oke, okay, bagus ya. This is mas mushroom. Mushroom, mushroom is cah jamur. Jamur. Oke. Okay, uh, selanjutnya, eh, uh, kata. Oke, okay, good. Which one? Yang paling bawah, paling ujung. Paling bawah, paling ujung, yang ini ya yeah. oke okay, what is this this is brokoli bagus this is brokoli ya yeah. it's very good ya yeah. this is bro brokoli nah again I'm gonna ask you Fatan saya akan tanya Fatan ya Fatan do you like brokoli mm, like oke okay, jawabannya yes I yes yes, yes I. I like oke okay, nah oke okay, lanjut ya sekarang uh, ini uh, apa uh, Didi coba Didi Mana Paling yang? ujung kiri. Paling ujung kiri. What is this? This is potato. Potato. Ya, oh ya, yeah, potato. Oke, okay. coba semuanya ya. tirukan potato. potato. Potato. Nah, good. Not potato, tomato, tidak. Tapi po Potato. potato. To tomato, gitu ya. Good. Oke. Okay. Uh, uh, Didi, do you like potato? Yeah. Like. Masa yes, like I like. So? Yes, yes, I like. Like, like itu, nggak nggak bisa ya. Jadi, bahasa Inggrisnya apa? Jawabnya, kalau nggak yes, suka, I dia... like. kalau nggak suka, no, I don't. I, I don't like. Oke, don't know. like. I don't like. I don't like. I don't like. I don't Satu lagi. don't Satu like. lagi. Satu lagi. Paling bawah perimbawa terus Dekannya potato. Potato. Potato. Oke. Okay. Good. What is this? This. This is, is the carrot. This is carrot. Ya nggak perlu pakai itu ya. Oke, okay, nanti nanti nanti ini ada materinya kapan pakai itu pakai enggak ya. Ini jawabannya this is ke? carrot. Oke, okay. uh, Oke, okay, kalau Fatan percuma ya, soalnya Fatan suka semua sih. Nanya suka apa enggaknya? <laughs> oke, okay, coba, uh, coba uh, uh, Fatan. Uh, do you like carrot, Fatan? Yes. Oke, okay, jawabnya gimana? Yes, I. Yes, I like. Oke, okay, good. Yes, I like eh? carrot. Boleh ya. Oke, okay, uh, satu lagi, didik Yuk, satu lagi buat Didi. Sampingnya brokoli. Oke, okay, oke. Okay. This one, what is this? This is corn. Corn, oke, okay, good. Corn, apa itu corn? Jagung. Jagung. Jagung, ya. Ada yang sering dengar kata popcorn enggak Dengar. Nah, apa itu popcorn itu? Brondong? Brondong? Brondong jagung. jagung. Atau jagung goreng, ya. Popcorn itu artinya berondong. Jadi J Jagung kok. Oke. Okay. Nah, itu. Jadi maksudnya ada kata popcorn. Pop itu artinya kayak itu ya, kayak kayak apa kayak? meletus. Nah meletus gitu pop. Gitu ya? meledak. Pop. Nah jadi kalau kalian kalian sering lihat ini nggak? Ada orang yang masak popcorn nggak? Iya ke atas atas. Nah, nah itu karena ya itu pop itu artinya mele meletus. meletus. Nah, jadi popcorn itu adalah jagung yang yang meletus atau kalau dalam bahasa Inggrisnya meletus. renong jagung. Nah coba kita kerjakan sisanya ya. Oke ini apa ini? Itu coba. bawang. Bawang oke apa ya bahasa Inggrisnya bawang? Ada yang tahu? Bahasa bawang. Inggrisnya adalah carion. Eh? Garlic. Oh, iya. oh, ya, galik. Nah, ini coba ya Mas Bakti, karena kalian masih muda, jadi saya supaya kalian enggak salah paham seperti ini kebanyakan ini eh uh, generasi tua. Jadi gini ya, kalau bawang putih itu bahasa Inggrisnya kar garlic. Garlic. garlic. Nah, bawang, pu bawang putih. Bawang putih. Eh, kalau bawang doang Bawang doang tuh bawang apa? Bawang itu pasti ada jenisnya soalnya. Kalau oh, bawang, merah. bawang merah, bawang merah ya, bawang merah itu bahasa Inggrisnya apa? Hmm. Ada yang tahu? Hmm. Shea? Shallot, bawang eh sorry bawang merah itu shea? shallot, shallot, shallot ya. Terus kemudian onion tadi yang di ini tuh apa? Yang disebutkan Anu didik tadi onion tuh apa? Duh, kalau bawang merah Bawang merah itu shallot, onion itu apa? Hmm. bawang? Bawang bombay. Bawang bombay, bagus ya. Nah, ini temen, adik-adik ya, adik-adik, Fatan sama ini, Fatan sama Didi. Biasanya apa generasi di atas kalian, intinya mbak kakak kalian atau ibu apa ibu sama ayah kalian itu ketuker. Kadang bawang merah bahasa Inggrisnya onion, onion salah ya, onion itu bawang bombay. Bawang bombay, shallot itu baru bawang, bawang merah, ya, makanya kalian masih muda jadi diingat baik-baik supaya tidak tidak tertukar. Ya. Ingat ya, apa tadi? Garlic? Bawang putih. Bawang putih. Oh. Shallot? Bawang merah. Okay. Onion? Bawang bombay. Nah, bawang onion itu bawang bom? Bawang bombay. Nanti kalau Bawang di... bombay itu termasuk sayuran, Mister? Iya, yes, sayuran. Kalau nggak percaya tanya orang tua deh tanya ibu ibunya kira-kira kalau masak itu sering pakai bawang bombay nggak nah, karena bawang bombay itu adalah sayur sayuran biasanya dipakai untuk tumis nah tumis kadang yang ini mungkin ibu apa mama kalian sering masak nasi goreng pakai bawang bombay sering juga boleh ya sayur karena dia, ya karena dia sayur sayuran gitu ya nah nanti kalau di luar negeri adik adek itu nanti kalau onion itu ada banyak ada misalkan green green uh, ada ini ada ini ya, ada misalkan ini, ada purple, purple onion, artinya apa? Bawang bombay warna, warna ungu. Oh. Nanti ada red, red onion. Red onion itu onion, iya. bawang bombay warna, meh? Merah. merah. Kemudian nanti ada. Emang merah. ada ya, mister? Ada, nanti ada. Kalau di luar negeri itu, bawang bombay itu warnanya bisa beda-beda. Ada yang namanya ada namanya white white onion Aik. bawang bombe warna putih yang mungkin ini ya mungkin sering di Aik. sering dijumpai ibu kalian di pasar ya itu warnanya putih Aik. nanti ada yellow yellow onion yellow Aik. onion itu bawang bombay tapi warnanya kuning kuning nah ini nanti ada kayak gini nah tapi kalau kayak gini teman-teman ada adek, adek ya kalau ada kayak gini Green onion, nah, green onion itu bukan bawang bombay rasa warna putih, tidak ya? Ah, sorry, bukan bawang bombay warna hijau, tidak, tapi adalah daun-daun bawang. Nah, green onion, nah, untuk green onion itu bukan merujuk ke uh, bawang bombay yang berwarna, tidak, tapi bawang atau daun-daun bawang. Nah, daun bawang mungkin nggak tahu ya, adik-adik ya, daun bawang tuh buat ini ya, buat. Bikin martabak atau apa? Sayur nah. sop. Nah, sayur sop itu artinya green, green onion atau bawang, daun bawang itu bisa disebut juga sebagai spring, spring, spring onion, spring onion. Ya. spring onion. Artinya daunnya, uh, daunnya ya, yang warna hijau itu ya. Mungkin uh, ya, sekarang mister. ada, ada apa? Ada orang tuanya sedang mendampingi ini. Itu spring onion atau green onion itu artinya adalah daun, daun bawang. Bawang. Buat tumis itu ya. Oke. Okay nah ini ya oke okay. uh, ini ya supaya diingat baik-baik supaya kalian itu tidak mengalami kesalahan seperti uh, generasi atas kalian soalnya orang tua biasanya itu bingung antara garlic sama onion onion itu dikira bawang bawang merah bukan onion itu adalah bawang bomb bombay bawang merah itu shallot yeah. Oke, lanjut lagi. Uh, tadi masih ada gambarnya. Kira-kira uh, yang sudut kanan atas apa ini? Terong. Terong. Oke, okay. terong. What is terong in in English? Apa tuh terong? Egg. Eggplant. Ya, bahasa Inggrisnya terong itu bahasa Inggrisnya egg. Eggplant. Egg. Plant. egg. Plan. Nah, mas berarti ah. tulis oh. di kolom ini ya, kolom obrolnya ya. Egg, egg plan. Egg plan. Ya. Artinya apa egg plan? Teh? Terong. Tapi kalau cuma gini doang, adik-adik. Apa itu? Telur. Telur. Bagus ya. Telur. Jadi jangan terkecoh ya. Berarti egg itu bukan tanaman telur, bukan? Ya. Artinya teh. Terong. Nah, adik -adik. Eh. Plan itu artinya apa sih? Plan itu artinya apa? Klan, Tanam. tanaman, hmm. tanaman, ya. tanaman um, itu tanaman. Ek itu telur, tapi kalau digabung, ek, itu artinya bukan tanaman, te telur bukan hmm. artinya apa? Teh, terong oh. hmm. nah, okay. itu ya ada teh, hmm. nah nah teh, teh, teh, teh, teh, kira teh, waluh teh, teh, teh, teh, teh, teh, teh, teh, teh, teh, ada tebakan lain mungkin teh, mau nebak apa Peple. Good pepper ya, pepper atau papri, paprika, oh, oh, paprika. pepper or pa, paprika. paprika, paprika. Jadi bahasa Inggrisnya ada dua, ada pepper sama papri, paprika. Ah. Ya. Karena kenapa kok di Mas Bakti pepper itu bukannya ini ya, bukannya lada? Karena sebenarnya pepper ini adik-adik itu masih keluarga keluarga cabai, ya. Pepper, paprika. Kalau kalian suka makan paprika itu sebenarnya masih keluarga keluarga cabe tapi dia tidak tidak bedas kalau nggak percaya kalau kalian buka itu dalamnya itu mirip mirip cabe ada bijinya juga sebenarnya situ, sayang itu. Kayak, kayak gitu ya ada ada ya Nah sekarang nih Nah coba kita tutup ini sama latihan baca coba ya nanti baca ini ya reading ya coba nanti diaduk kalau kalau ada kata-kata yang susah di ini uh, itu siapa ya maaf suaranya masuk ya sebentar ya Nah coba nanti kalau ada kata-kata yang susah ini ya di apa di di ini ya ditandai ya nah coba kita baca bareng bareng aja deh ya Mas Bakti mulai dulu ya kelihatan ada dek kelihatan kelihatan ya for a healthy body ya untuk healthy itu apa kira-kira dari kata help membantu itu help ya membantu itu help bukan health ya itu beda beda kata health itu artinya se sehat, sehat. healthy itu artinya se sehat ya berarti kalau he healthy body apa tubuh tubuh sehat tubuh yang sehat, sehat. bagus untuk sebuah tubuh yang sehat we need to eat artinya apa kita hmm. tubuh kita yang sehat kita butuh makan kita butuh makan tadi bener tuh uh, soalnya suara di belakang tuh bener kita butuh mah makan different kinds of food coba apa Ingat kalau menerjemahkan bahasa Indonesia itu dari belakang kepalanya itu di belakang ya makanan ber, sorry, berbagai jenis makan makanan nah, berbagai kan itu artinya berbagai ya berbagai uh, berbagai jenis makan maka eh, sorry different kind of food itu artinya uh, kalau dalam bahasa Indonesia itu berbeda-beda makanan tapi kalau kalau bahasa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sebenarnya uh, lebih cocoknya berbagai jenis makan makanan. Hmm. Okay. Kemudian there are five important groups of food. Ya ada there are artinya apa kemarin? A. Udah lupa ya. There are artinya bisa. apa? Bisa. Bukan bisa, bukan bisa. There are masa bisa. Ada. Ada. ada. There are itu artinya ada. Ada. Five apa? Five, ada lima. Nah, ada lima kelompok, grup itu kelompok yang penting. Ya. Ada kelompok penting, makanan. Jadi ada lima uh, jenis makanan yang, yang penting. Pertama ada apa ini? Coba. Pertama ada... Ini tinggal dibaca aja tuh. Karbohidrat. Oke, okay. coba diikuti. Mas, ya. Coba diikuti Mas Bakti ya. Bacanya bukan karbohidrat itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya karbohidrat. Car karbohidrat. Hydrate. Hydrate. Hydrate. Oke, okay, good. Karbohidrat. Car Kalau karbohidrat itu bahasa Indonesia ya. Oke, okay, selanjutnya. Good. Berarti karbohidrat tahu kan? Apa itu karbohidrat? Tahu. Tahu oh, ya. Oke, okay, good. Terus kemudian ya. Bacanya ini dairy, dairy products. Dairy products. Oke, okay, dairy products. Adik-adik, dairy products itu artinya produk atau olahan makanan yang berasal dari su, susu. Susu. Nah, nah, sekarang Mas bagi tanya nih. Kira-kira yang selain susu, yang ya oke, okay, hidangan atau bahan makanan yang dari susu itu apa aja? Adik-adik tahu nggak? Coklat. Coklat. Coklat enggak? Coklat itu dari tanaman koko. Keju. keju. Keju ya, keju. Terus apa lagi? Ayo, bahasa Indonesia aja dulu. Keju itu bahasa Inggrisnya cheese. Ya, Kees. Cheese. Oke. Okay. Apalagi terus? Um, Masa kamu keju? Yogurt. Good yogurt. Ya, yogurt itu juga berasal dari susu. Ada lagi? Bagus. Um, Oke. Okay. Ada ya adik-adik itu namanya kalau bahasa Inggris ada butter. Nah, oh teman, iya butter. Ya, mungkin oh, Fatan sama Didi ibunya kan sering kue. bikin roti ya sering bikin roti nanti ada istilah bah butter. butter. Butter itu adalah ya mirip margarin cuma kalau margarin itu lemak lemak nabati lemak sayur tapi kalau butter itu lemak jadi dia di dia asal, asalnya dari susu ya susu. Susu dipermentasi, kemudian ditambahin lemak, lemak sapi biasanya dipakai untuk pengganti mie, minyak, butter. Ya. Kalau kalian makan ini, kalau makanan barat ya, misalkan makan steak, ada yang pernah makan steak enggak? Steak pernah makan steak, steak sapi itu ada yang pernah makan belum? Pernah. pernah ya? Kalau makan itu ya, itu sebenarnya mereka gorengnya tidak pakai, tidak pakai minyak, mereka pakainya. Bah butter, butter itu ya, jadi bisa membedakan ya. Kalau margarin itu yang buat bikin roti itu ya, itu bukan bukan butter ya. Orang Indonesia kadang sering sering salah. Butter itu bukan bukan margarin. Butter itu adalah berasal dari susu kemudian ditambahin mie, lemak lemak sapi. Ya. Oke, kemudian ya, uh, oke lanjut ya. Kemudian Oke lanjut ya. Kemudian ada fat and sugar. Ada fats and sugar. Artinya apa? Fat and sugar. Gula. itu apa? Le? Lemak. Lemak, dan dan gula. Ya, lemak. Lemak dan gula. Lemak dan gula. Itu penting juga. Walaupun kalau kebanyakan nggak, nggak baik ya. Tapi kalau kalau ini baik juga. Ya. Walaupun... Ingat ya, apapun dalam hidup itu kalau kebanyakan nggak baik ya. Ini penting tapi kalau kebanyakan tidak tidak bagus. Baik. Ada ini bacanya gimana ini? Protein. Oke. Okay. Fatan, bacanya gimana ini? Protein. Oke. Okay. Protein itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah protein. Protein. Protein. Nah, protein. protein. Ya, jadi bukan protein tapi pro protein protein. Nah, protein. Ya, jadi bukan protein ya. Oke, kemudian ada ini terakhir buah, buah dan sayur. Good, buah dan sayur. Fruit and fruit, fruit and, and vegetables. vegetable. Vegetables. bukan vegetable. jadi vegetables ya, vegetable. vegetables. Tirukan. Nah, tirukan, vegetables. Vegetables. Jadi ayo. Vegetables. Nah, vegetables gitu ya. enggak uh, kalau vegeta, veget, vegetable tuh. Apa, orang Indonesia ya, bilangnya vegetables gitu ya oke nah coba ya kalian lihat ya nanti Mas Bakti bacakan aja nanti kapan-kapan kita ini nanti kalau ketemu lagi kita lanjut lagi ya nah kohibrohidrat give us energy artinya apa oh, Hmm memberi protein hmm kok paham protein memberi <laughs> give us energy kohibrohidrat bagus oh, memberi memberi apa as itu apa kemarin udah tenaga ya tenaga is as asnya apa masa tenaga. udah lupa kita ya kita karbohidrat tenaga. memberi kita ener energi energi jadi kalau kalian nggak kalau apa kalau nggak makan nasi atau makan roti itu bisa bisa capek ya maksudnya kalau kalian ada pelajaran olahraga nih kalau kalian nggak makan dulu nggak ada nasinya atau rotinya itu kalian bisa cepat cepat capek karena tidak ada tena tenaganya gitu ya. kemudian ada ini nanti ya untuk besok ya besok kita nanti uh, ini dairy products apa tadi dari produk olahan olahan yang susu. berasal dari susu dari susu ya tadi ada cheese ya, ada butter ada yogurt yogurt dan seterusnya ya makes our bone and teeth strong because they contain calcium artinya apa dari produk produk olahan susu gitu ya buat membuat bagus nah, bone and tit. apa itu bone and tit? bone itu apa bones masih ingat pelajaran pertama kita ada ada yang tulang nah tulang bones itu tulang ya tit apa tit tit itu gigi nah gigi itu itu gigi kemarin ya diingat-ingat materi kita waktu awal-awal tuh waktu belajar tentang tulang nah bagian tubuh itu loh ya kemarin kan skeleton tuh kan pernah toh ya gambar tengkorak kan pernah kan make our bones and teeth jadi membuat tulang ya. dan gigi kita strong um. apa itu strong sering ada nih iklan yang ada strong kuat. gitu nah kuat strong kuat, ya, kuat. jadi Coba, ini kita, ini dulu. Coba, dari sini dulu ya. Produk olahan susu, ya. Membuat tulang dan, dan gigi, gigi kita kuat. kuat. Bagus. Karena, D, Karena mm. kalsium. Karena Mereka, dia mengandung kalsium. Nah, konten itu artinya mengan, mengandung. Mm. Oke, lanjut bawahnya ya. Fat and sugars. Nah. Apa tadi, lemak kan? dan gula? Also give us energy. Juga, juga memberi, memberi kita, kita energi. energi. Kan? But, apa itu but? Tapi. Tapi, tetapi. Ya, gue, tapi tetapi sama ya. gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, sugar. Banyak dan gula-gula not good. good for our bodies artinya apa is not good Tid tidak, bagus tidak bagus untuk untuk untuk, untuk tubuh awalnya apa Oh uh, ya kuliah tubuh Ki tubuh kita. Nah, ingat ya, kalau kalau sendiri itu as, kalau ini kita, hour gitu ya. Ini nanti kapan-kapan Mas Bakti ulang ini sudah mau ini ya, mau sore. Oke, bagus ya, ingat ya. Seperti yang Mas Bakti bilang tadi ya, lemak sama gula itu bagus, tapi kalau terlalu banyak itu tidak tidak bagus. bagus. Karena yaitu yang apa e, obesitas itu nanti asalnya dari sini ya. Kemudian, ada ini tadi bacanya gimana? Ro eh Protein, protein, protein, protein itu ya. bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya pro, protein, ya. protein ya, is important. Apa artinya protein? Is important, protein. Um, penting, protein. Nah, protein penting, penting, penting, penting, it is good Baik, untuk itu, untuk itu bagus, untuk, untuk, untuk, power untuk, untuk, masuk untuk, untuk, otot untuk, untuk, otot otot kita. ah untuk, itu otot ya untuk, otot kita strong it makes them strong membuat membuat kita Oke, okay. bukan kita ya, tapi dem dem ini mereka. merujuk ke mereka. Mereka itu maksudnya otot-otot, otot-otot otot ini kuat. membuat otot-ototku kuat. kuat. Jadi dem ini merujuk ke merujuk ke sini ya. Oke, okay, selanjutnya terakhir ya. Okay. Fruit, Have a lot. fruit, and vegetables. and vegetables. Have a lot of vitamins and my, my minerals. Hmm. Ya vitamin. Oke, okay, ya. tirukan dulu ya. Coba vitamin. vitamin. Vitamin. Bukan vitamin ya. Kalau vitamin itu bahasa Indo Indonesia, bahasa vitamin. Inggrisnya, vitamin. vitamin. Vitamin. Ini bahasanya mineral. Mineral. Eh standar mineral. Sorry mineral, bukan minor. mineral. Mineral. Mineral. Mineral. mineral. Ya, Oke. Okay. I have a lot of vitamins and minerals. Mineral. Jadi, punya, buah-buahan dan sayur-sayuran banyak, punya banyak vitamin, punya banyak vit vitamin dan dan mineral. mineral. mineral. Oke kayak gitu ya, adik-adik ya. Oke, okay. nah, oke okay. uh, ini tadi sudah ini. Nah coba adik-adik ya. Oke okay, nanti pertemuan selanjutnya karena kita sudah sore ya takutnya nanti sorean nanti akan mencari kira-kira karbohidrat itu apa aja, kemudian nanti dijelaskan, gitu. nanti kita kan belajar kayak gitu ya, tapi di hari di hari Senin ya oke, okay, ya. okay, nanti uh, pokoknya, kalau kalian tahu ya, makanan yang uh, karbohidrat itu apa aja apa dari susu itu apa aja dan ini ya, uh, sugar sama ini apa aja itu boleh, boleh dicatat nanti kita bahas di hari hari Senin, jadi boleh tanya ke orang tuanya gak apa-apa, nah, gak, gak harus bahasa Inggrisnya, nanti di apa di, di Inggris kan hari Senin ya, jadi ditulis saja misalkan yang buat yang buat banyak lemak itu minyak Mas Bakti minyak itu bahasa Inggrisnya apa nanti di di hari Senin tulis saja minyak gitu ya nanti di apa bahasa Inggriskan hari hari Senin gitu ya Adik-adik ya Oke okay. ada pertanyaan ada Dek Fatan sama Didi Tidak ada tidak ada Mister tidak ada ya, oke kalau begitu Sampai ketemu hari Senin ya Sehat-sehat, uh, karena ini musim hujan Jangan sampai sakit, uh, Mas Bakti undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh